guide. Mandi. out. Thomson. Okay guys. Okay guys. So kita berada di uh, kolam rambro ada lagi ya. Hari ini uh, kita baru habis kerja tengok ikan masih lagi ya. Aspek aku ni. Taman Rambo lah. Taman Tambah. Ah, uh, yang sangat nak mancing. Jan sangat nak mancing So kita datang Ada Jan ketepuk-ketepuk Jan sangat nak mancing So sekarang kita pancing Hari tu kita pancing 2 jam So sekarang kita pancing 4 jam terus Sekarang pukul 9 Eh bukan 8 lebih So sampai pukul 12 lah Ni kaki-kaki pancing sekarang ni malam, malam Jumaat dah. Ke malam Sabtu aku orang panggil. Alright. Ha tu abang naikkan. Tuh, nanti dia punya reel bunyi. Kita tengok. Kelenjak. Oh, rumuh-rumuh. Ikan rohu. Okey kita pergi kena lah nanti. Alright, kita update balik nanti eh. So ini pemandangan malam. So, oh, singgah pemandangan belah malam ah, di Colam Rom Brothers. A few moments later. <laughs> Aduh, cucu ikan pun kena ya. Betullah. Cucu ikan lah, Shen. Tunggu Aduh ah, tu lah, lah. lah okay, guys Sudah pancing sejam lah. Selain daripada yang kecil tadi Tak ada dah So kita tukar strategi ah, Kita guna benda ni pula Ini first time lah So moon hidup lah, Sean guna panggil apa, mata kail ke, perambut ni ada tulis Doktor Rohu uh, so sekarang kita memang nak mancing rohu pulak lah. dikatakan uh, kolam ni ada banyak rohu sekarang baru dilepaskan semalam so kita target Bila Itulah kita try macam mana siap kena buat sebuk-sebuk sebuk-sebuk lagi. Uh, lagi so harap-harap adalah hasilnya nanti. Kalau ada nanti kita ambil <laughs> Anak ikan lagi, anak ikan, lah. Boleh lah daripada kumpau. Oh hebatlah siang ni. Tengok dia dapat ikan ni yo. Ia tarik balik eh, dapat ikan yang Dapat ikan ini, tercucuk nama. Ada kelakar juga lagi. Haa ah, akhirnya, penantian sekian lama lah Naik pun, oh. sekian dapat pun Alah oh. harap, harap naik lah Apa macam? Ah Shen apa macam? Tentap Hei, sila hmm. nak jom lah Tung je tung Uy. Uy. Tau top tau <laughs> Akhirnya lari Hai uji huai, hai uji huai Okay guys, sudah pukul 11 lah Kita pancing sampai pukul 12 lah je So, sejam lagi Last sejam Dan nampaknya kita masih lagi kumpau lah Soalnya daripada ikan-ikan kecil yang tak apa benda kecil-kecilnya So, orang pun dah balik Orang sebelah pun dah balik Orang pun dah tak balik Pelasannya adalah lah, lagi orang lagi. So diharapkan kita dapat lah seko dua dalam masa pelasa sejam yang tak akhir ini. Baik, kita sambung balik nanti. Woah, tiba-tiba kena ikan. Uh, dia punya lahiran aje lah tengok, macam kena rasa saksi. <laughs> mandi mandi ah. OK啊 okay, 差不多近你跟我說 Face out,床室 哇,At At last dapat lah Seko besar, wuhyoh Wuh Ini Elisa. least lah uh, 3kg ada lah Lah lah lah, jangan. lah, Wah, penantian sepanjang malam lah Tok leo, tok leo Pusat, Oh Wuh, oh, oh, oh, oh. 你看著那些勾勾到你的手你夾勻你才好拉那個叫勾住這個你就加上這個磅嗎 4kg 4 终于要抹腰终于要抹腰啊 Serang dalam Berapa kilo ni ah, Hampir 4 lah Hampir 4 Hampir 4 kilo so, Ikan besar sampai kita pakai snap ah. Snap ni pun patah tau. Nasib baik ah. sampai atas Baru dia tertanggal ah. Kalau terlari lagi ah. Muka Shen mesti dia tak boleh tidur Sampai 2-3 hari tak boleh tidur ah. Mantap mantap, hmm, mantap. Ikan ada sana ah. Ah 4 kilo ikan. Ikan ikan apa? Kap ah? Kap, kap panggil apa bahasa Malaysia saya tak tahulah. Kak lah. Alright. Wah happy. Uh, pada jam yang terakhir ya. Uh, masih ada sejam lagi baru kata sejam tinggal dah dapat seekor besar. So sekarang kita sambung, kita lanjut 2000 years later. Okey, setelah 4 jam lah Kedai pun dah tutup lah Tengok semua dah gelap lah So inilah hasil kita Satu ekor oh. lah je Sudah 4 jam Seekor Masuk baik lah dapat seekor besar Kalau tak oi, menangis lah Mantap Mantap Okey. So kita hari ni sampai di sini sajalah Kalau ada peluang lagi Kita jumpa lagi ya. Jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe lah dan kalau anda nak dapatkan uh, apa umpan lah, resep umpan kami yang tak serberapa tu, kalau nak kita kongsikan uh, pada video akan datang lah. Alright, so itu dia. Uh besar ikan tu. kita bawa balik lah. Coba lah masak apa yang boleh. Walaupun tak pernah masak ah. Alright, sampai di sini saja kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean dan dia Ashen, ah Ashen dan ataupun nak panggil dia Peter pun boleh. Ah Mr Peter ah. Alright, kita sampai di sini saja. Bye bye.